Baik kami juga pengen mengingatkan bahwasannya kami dari channel Youtube Info Menjual Terbaru tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun. Jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel Youtube Info Menjual Terbaru maka fix itu adalah penipuan dan jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan. Oke okay, baik hari ini kita pengen ngebahas tentang sebuah aplikasi raksasa Yang mungkin hari ini hampir setiap orang sedang mendownload aplikasi ini Dan mungkin kebetulan di beberapa waktu yang lalu diberikan kesempatan Untuk bisa minjol di SP jamnya atau mungkin di produk paylaternya Nah ini dia kita pengen ngebahas di video ini tentang aplikasi Shopee Yang mungkin teman-teman hari ini belum mampu melakukan pembayaran Ya, dan hari ini sedang bertanya-tanya, sedang panik apakah ada DC-nya, apakah ini benar-benar uh, sudah terkoneksi ke selik OJK, apakah mereka akan mendatangkan debt kolektor lapangan, apakah mereka akan melakukan penyebaran data, dan ini itu segala macam. Dan beberapa waktu terakhir ini kita juga menghimpun beberapa informasi dari seluruh teman-teman terkait tentang si Orange ini ya. Yang katanya, Bang banyak yang bingung Kemarin aku tidak pernah memasukkan nomor tersebut menjadi salah satu kondar, kontak darurat Eh kok tiba-tiba hari ini mereka bisa mengetahui kalau aku sedang uh, menggunakan aplikasi tersebut Oke okay lah, baik ya sebelum melanjutkan hal itu Siapa hari ini yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi Shopee ini? Dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi ini Kalian juga bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini Oke sebelum melanjutkan ke bagian yang lain Aku pengen ngebahas sesuatu yang hari ini cukup penting apa hal itu? Hal itu hari ini banyak teman-teman kita itu yang belum mampu melakukan pembayaran. Dan hari ini akhirnya panik berlebihan dan ketakutan. Siapa hari ini yang sudah pernah mendapatkan pesan berikut ini? Kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Oke okay, baik ya kalian bisa melihat isi pesan atau WA dari dc aplikasi Shopee ini ya. Selamat siang, katanya. Mengingat kembali tagihan Anda di Shopee masih tersisa sebesar 1.600 ya. Dengan kelalaian pembayaran Anda selama 91 hari, udah ini terlambat melakukan pembayaran. Data diri Anda lengkap di kami dan surat perjanjian elektronik yang sudah Anda setujui. Silahkan lakukan pembayaran hari ini minimal cicil atau restrukturisasi ya jejak digital tidak akan hilang tagihan tidak seberapa dampaknya nanti kepada keluarga besar Anda katanya seperti itu dengan cara mendiamkan pesan tidak akan menyelesaikan tagihan Anda di shopee ingat ya yang ada menambah buruk riwayat tagihan Anda kami anggap Anda tidak kooperatif ya. Jangan kira memblacklist BC King itu hanya data Anda saja. Jangan kira blacklist BC King itu biasa, katanya seperti itu. Nah, siapa hari ini yang mungkin kawan-kawan belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi Shopee ini juga mendapatkan pesan hal yang sama. Ya. Jadi hari ini banyak yang panik nih karena udah dikirimin pesan seperti itu. Ditambah lagi di sini sih bahasanya kalau diterjemahkan Memang sedikit mengancam dan menakut-nakuti, tapi mengambang, ya kan? Kita coba terjemahkan dulu menurut, menurut pemahaman pribadi aku, ya kan? Silahkan lakukan pembayaran hari ini minimal cicil atau restrukturisasi. Nah, di bagian jejak digital tidak akan hilang. Tagihan tidak seberapa. Dampaknya nanti kepada keluarga besar Anda di situ, ya kan? Nah, sekarang kita pengen coba terjemahkan dulu pesan ini dengan tidak panik, dengan tidak berpikir melebar ke sana dan kemari, ya kan? Jadi, tentang pesan ini, ya, apapun hari ini yang sedang kalian alami dan dapati ketika kalian bermasalah dengan namanya aplikasi pinjol itu, ya, mereka akan melakukan segala cara, ya, agar kalian itu membayar hutang. Dan gue yakin dari 98 ribu subscriber kita hari ini adalah orang-orang yang baik ya kan. Orang-orang yang memang mau melunasi hutangnya nanti ketika memang sudah memiliki uang dan kemampuan untuk melakukan penyicilan dan pelunasan. Namun hari ini memang bang kami belum punya uang bang. Kebutuhan kami masih cukup tinggi. Sementara gaji dan penghasilan kami masih seperti itu saja. Nah untuk menanggapi pesan seperti ini jangan panik. Yuk kita baca dulu satu persatu tapi kita nggak pakai rasa baper ya kita nggak pakai rasa panik hari ini nah di situ mereka menjelaskan jumlah tagihan kita dengan kelalaian pembayaran selama 90 91 hari atau tiga bulan lebih ya data diri anda lengkap di kami dan surat perjanjian elektronik sudah anda setuju benar ya data-data kita lengkap lah sama mereka ada KTP ada foto selfie, ada foto mangap-mangap geleng kanan ke kiri, benar? Yang ada masalah, memang dari awal kita udah kasih itu dan itu memang sepengetahuan kita, ya kan? Jadi jangan panik ketika mereka bilang Anda jangan main-main data pribadi Anda ada sama kami, ya memang dari awal ada, ya kan? Lanjut dulu ya kan? Di sini katanya silahkan lakukan pembayaran hari ini minimal dicicil atau restruk. Jadi kalau kalian memang ada niatan dan memang punya kemampuan ya silahkan. shopee sudah memberikan dua pilihan. Mau melakukan penyicilan atau minta pengajuan restrukturisasi itu bisa seperti minta pengurangan. Keringanan lebih kurang seperti itu. Nah di bagian ini jejak digital tidak akan hilang. Tagihan tidak seberapa dampaknya nanti kepada keluarga besar Anda. Di sini memang sedikit agak menyeramkan kalau kita... Memikirkan dan tidak menyaring ini dengan rasa stabil ya kan. Wah ini bakal keluarga besar gua akan dibawa-bawa ini karena masalah pribadi gua Ya iya kalau di masalah checkingnya Dan mungkin kebetulan ini si mbaknya belum menikah dan masih tinggal satu rumah dengan ibu dan ayahnya ya kan. Jadi karena Mungkin kebetulan beliau ini masih tinggal bersama keluarga Jadi dia mikirnya Bang ini gimana bang Ini keluarga gue juga akan terkena imbas Iya terkena imbas mungkin BC Kingnya doang Tidak lebih dari situ Bukan berarti DC dari Shopee ini akan melakukan penagihan ke rumah Lalu membawa-bawa orang tua kita Enggak ya Ya kalaupun memang hari ini ada imbasnya dari tingkah dan laku kita Hari ini karena belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi Shopee ini Ya paling dia akan uh, kena slik OJK karena mungkin kalian masih tinggal dalam satu rumah dan satu kakak. Nah, apakah aplikasi shopee ini sudah terkoneksi ke Slik OJK? Jawabannya memang iya, sudah. Tapi kita belum tahu ini, aku belum dapat informasi lengkapnya. Da ternyata shopee itu dari satu aplikasi itu ada dua perusahaan besarnya. Yang pertama paylaternya yang hari ini kalian belum bayar dan yang kedua uangnya yang belum kalian bayar itu dari program es pinjamnya Jadi kalau untuk eh, apa namanya untuk Paylaternya itu itu gua udah share di 102 aplikasi pinjol yang rilis terbaru Maret ini Nama aplikasinya Lentera Dana Nusantara kemarin banyak yang tanya-tanya Bang kenapa Shopee enggak abang sebutin itu Shopee nama perusahaannya yang disebutkan dirilis 102 aplikasi pinjol legal OJK itu namanya Lentera Dana Nusantara. Nah, untuk SP pinjamnya itu PT E-commerce apa gua lupa. Ada. Nah, sekarang mana yang sudah terkoneksi ke SLIK OJK. Jadi, kemarin gua udah langsung tanya ini sama pihak OJK, apakah benar hari ini aplikasi-aplikasi pinjol ini memang sudah terkoneksi ke SLIK OJK. Mereka bilang belum, tapi ternyata di aplikasi pinjol tersebut ada peleternya yang yang hari ini masuk ke SLIK OJK itu rata-rata yang ada peleternya. Walaupun hari ini Kredit Pintar sudah uh, Tunaiku juga sudah terkoneksi ke SLIK OJK karena memang mereka ini di bawah naungan yang sudah bekerja sama dengan bank. Bank Tunaiku Tunaiku itu dengan Amar Bank kalau yang Kredit uh, pinter itu bank neo atau bank jago, gue lupain. Jelas mereka itu udah bekerja sama dengan bank. Nah, jadi untuk menanggapi pesan seperti ini tuh nggak perlu panik. Ini gua udah jelasin panjang lebar dan hari ini masih banyak yang bertanya-tanya apakah aplikasi shopee ini sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak, bang? Banyak yang kepo, yang pengen tahu dan pengen ketemuan sama dev kolektor dari aplikasi Shopee ini. Soalnya banyak dan tinggi banget ya hari ini rasa penasaran masyarakat terkait tentang dev kolektor dari aplikasi Shopee ini. Nah, untuk untuk masalah ini untuk saat ini gue belum mendapatkan informasi lengkap dan nanti gue akan share di video yang selanjutnya di daerah mana saja mungkin yang hari ini memang sudah pernah didatengin sama dev kolektor dari aplikasi shopee nah untuk kalian yang mungkin punya pengalaman pernah langsung ketemu dengan debt collector dari shopee ini boleh langsung uh, menuliskannya di kolom komentar dan sebutkan kalian daerah mana saja jadi aku lebih fokus sih untuk menenangkan kalian yang hari ini sedang panik Apapun hari ini, ini hari ini banyak yang panik karena merasa setiap hari itu diuber-uber, setiap detik itu ditelepon dari puluhan nomor baru. Ada yang sudah panik karena mendapati pesan katanya DC-nya mau datang ke rumah. Nah, yang jelas untuk teman-teman yang mungkin hari ini sudah keterlambatan lebih dari satu bulan atau mungkin dua bulan, maka bisa dipastikan di daerah tersebut tidak memiliki debt kolektor lapangan. Kalau memang seandainya di daerah tersebut ada debt kolektor lapangannya, maka mereka tidak akan biarkan kalian uh, menunggak pembayaran itu lebih dari dua bulan. Biasanya kalau memang di daerah tersebut ada debt kolektor lapangannya satu bulan keterlambatan mereka itu sudah datang. Jadi jangan tanya-tanya lagi, bang, gua udah keterlambatan eh 90 hari, udah 60 hari. Apakah ada debt kolektor lapangannya atau tidak? Kalau memang ada di daerah tersebut pasti mereka udah datengin rumah kalian. Pasti mereka udah lakukan kunjungan dan melakukan penagihan. Jadi sudah terjawab. Jadi jangan panik berlebihan, gua udah jelasin ya. Khususnya untuk aplikasi Shopee ini masih masih udah cukup raksasa dan banyak digunakan oleh masyarakat kita Oke mudah-mudahan video ini mampulah menenangkan kalian ya Yang penting tetap semangat Jangan lagi gali lubang tutup lubang Dan jangan panik berlebihan Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh